Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bapak ibu sahabat Mas Prianto, sahabat Mas Kubin, sahabat inspirasi kebaikan dimanapun sahabat saat ini berada. Semoga rahmat Allah subhanahu wa taala beserta bapak ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan menerangkan sekilas mengenai apa itu EFT. Ya EFT. Ya ternyata banyak orang ya di, terutama di Indonesia itu belum banyak mengenal EFT ya. EFT adalah singkatan dari Emotional Freedom Technique atau kalau diartikan adalah teknik untuk menselaraskan emosi atau untuk merilis emosi yang dimaksud emosi di sini adalah emosi-emosi negatif seperti galau, cemas, takut, gelisah, kemudian marah dan emosi-emosi yang lainnya seperti tidak percaya diri contohnya. Oke, teknik ini ditemukan oleh dokter. Kalahan dan kemudian dikembangkan oleh uh, murid beliau, yaitu Gary Craig. Kemudian, jadilah uh, EFT yang berkembang sampai sekarang, dan uh, EFT sendiri itu menggabungkan antara pendekatan pengobatan Timur, yaitu jalur meridian yang dikenal di. Uh, pengobatan Cina Tradisional Chinese Medicine Atau TCM uh, Jadi titik meridiannya digunakan Pendekatannya Tapi bukan dengan jarum Tapi dengan tapping atau ketukan Ketukan-ketukan ya Pada titik-titik meridian Ada 7 titik dasar Tapi ada beberapa titik tambahan juga nah, Pendekatan pertama adalah Pendekatan TCM Nah, yang pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan psikologi Berupa afirmasi-afirmasi untuk mensuit ya, dari energi rendah ke energi tinggi Dari perasaan atau emosi negatif ke perasaan atau emosi positif Pegabungan antara dua pendekatan pengobatan timur dan barat ini ternyata hasilnya luar biasa ya Banyak orang itu terbantu dengan uh, terapi ini Ya memang sangat sederhana, sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun itu kelebihannya. Tetapi hasilnya sangat mencengangkan. Saya sendiri merasakan bagaimana EFT itu sangat berguna bagi kehidupan saya pribadi, keluarga maupun anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Jadi bapak bagi bapak ibu yang mau belajar EFT lebih lanjut ya bisa diklik link di bawah ini di deskripsi dan sedikit poin nih apa itu FD ya jadi dengan belajar FT insya Allah banyak emosi negatif yang bisa dirilis dengan merilis emosi negatif maka energi tubuh kita akan lebih selaras mengalir dengan baik dan akhirnya fisik kita pun akan menjadi sehat ya sehat bukan hanya fisik tapi sehat secara fisik jiwa maupun jiwanya nah, sehat, Uh, fisik pikiran perasaan dan jiwanya juga jadi ada salam yang biasa digunakan di EFT itu salam sehat sehat sukses dan bahagia demikian terima kasih uh, sudah menyaksikan video ini ya salam kenal dari saya Ma Suprianto Advanced EFT Practitioner dan EFT Trainer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh